Oke, okay, langsung aja ikuti videonya Kita langsung ke Pariban Let's go Oke, okay, kita udah sampai di Pariban Teman -teman. Di kolam renang Pariban Air panas, debu-debu Oke, okay, kita langsung mandi guys ya Oke, okay, selamat malam semuanya kawan-kawan Semoga sehat-sehat Kami sekarang di berat, berada Di debu-debu tempatnya di Pariban ya ah, inilah pila-pilanya ah, keren banget ya jadi buat kawan-kawan boleh juga dikunjungi Pariban udah banyak juga kemajuan di Pariban ini ah. ini Kek Oke, kita itu kek di Batam ya. Ah, ini ya, kawan-kawan. Oke, okay, kita kelilingi dulu wilayah Pariban ini. nah ini kan guys banyak juga bunga-bunganya jadi buat kawan-kawan yang buat yang belum pernah kesini boleh juga dikunjungi pemandian pariban nah ini kontok pondoknya villa filahnya Nyata tempatnya keren kali. Oke, kawan-kawan, ayo kita mandi kawan-kawan. Pasti hangat banget itu, kawan-kawan. Ayo, let's go. Oke, kita udah siap mandi, kawan-kawan. Jadi kita keliling-keliling dulu di pariban ini jadi kita pandang-pandang dulu cuaca malam hari oke okay, kita keliling dulu ke villa vilanya kita ke bawah dulu ya itu kayaknya keren banget itu pilanya itu Ternyata nah, Kita ke bawah dulu ya Nah ini dalam ya nah, Keren kan ya Oke kita jalani dulu ke ujung sana Wih keren kali ba, keren kali pilanya. Ternyata kami nggak sia-sia, datang juga dari Medan jauh-jauh. Dari Medan itu, kalau naik motor 2 jam sampai ke Brastagi. Inilah pila-pilanya, cuaca malam hari. Kita masuk dulu ke jabatan layangnya. Jadi, saya kena ini, ke Saya kira di Batam ini, ya. kan guys, airnya besar juga sini guys ya, nah, saya ini nampak juga. saya kurang tahu juga harga pilanya berapa satu malam, soalnya saya ini baru Baru inilah ke Pariban ini kawan-kawan Yang belum pernah kesini Boleh juga dicoba Pemandian Pariban ternyata pilanya penuh juga ya. Ah, ini, ini banyak juga ikan-ikan di sini. Ya penting kalau ke pariban ini tidak salah walaupun jauh-jauh dari medan kita senang cuacanya adem. Nah, ini kolamnya ya. Jadi kolamnya ini enggak panas juga. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video kami.